lalu organizational plan organization and staffing pilih PPOCE create kita double click kemudian di sini kita diminta untuk mengisikan tanggal berarti kita isi tanggal validnya dari 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 999 biarkan saja setelah itu kita klik continue. Lalu kita akan melihat tampilan seperti ini. Di sini kita akan membuat organisasi unit baru. Seperti yang ada di soal nomor 2, poin B. Yaitu organisasi unitnya itu SAP. Strip. Kita batch A, berarti A strip nomor login untuk saya nono. Kemudian panjangnya ditutik di sini SAP strip batch kita A strip GR titik pagar-pagar. Nah, ini sesuai dengan di buku halaman 6 strip 20 nomor 2 ya. Short and long text sesuai seperti ini kita batch A kemudian nomor login kita setelah itu kita tekan tombol save di sebelah sini. Ini akan tersimpan sebagai organizational unit baru. Nah, teman-teman juga perlu membuat organizational unit baru seperti ini. Kemudian dari organizational unit yang kita buat ini, kita akan membuat position dan job. Sehingga nanti akan ada lowongan kerja untuk posisi tersebut. Kita klik kanan. Kemudian pilih create Lalu yang kita mau buat terlebih dahulu adalah position Berarti pilih yang incorporate position Nah di sini kita diminta untuk memasukkan posisi barunya Posisi barunya yaitu sesuai dengan yang di buku halaman 6 strip 20 Poin nomor 3 C Pendeknya kita tulis train Strip batch kita A, kemudian strip nomor login. Lalu long text-nya kita isi SAP training. Strip batch kita A, dan strip nomor login kita. Setelah itu teman-teman klik tombol save. Nah, di sini ada juga job yang perlu kita isi. Jobnya untuk posisi ini adalah, kita bisa cari di sebelah sini gambar kaca pembesar. Kemudian kita cari jobnya itu menggunakan kata kunci lead bintang. Lalu kita continue untuk mencari. nah Untuk posisi SAP trainee ini jobnya adalah lead trainee. Kita pilih copy. Kemudian setelah ada teks lead trainee di sini, kita bisa lanjutkan tekan tombol save lagi. Sehingga lengkap organizational unit kita SAP strip A strip GR titik nomor login. Kemudian di dalam organizational unit ini ada position subtrainy strip A strip nomor login. Job yang ada di position tersebut adalah lead trainee demikianlah video pembahasan mengenai exercise 6-1 untuk membuat organisasi unit baru dan juga posisi baru. semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. terima kasih.